Kembali, sekarang gue ada di segala wali perkawinan. Gue disini belum gue ini seperti ini, jadi kegiatan kami di sini ya. Cuma refreshing aja, setelah habis bantu orang tua, kami biasanya melakukan. Gimana? Nah, pada di